Halo, MB Tech lovers! Smartphone seolah tidak bisa lepas mendampingi aktivitas kita sehari-hari. Perkembangan era digital yang pesat memang memberikan kemudahan untuk memperoleh layanan tanpa batas. Termasuk MB Tech, menghadirkan aplikasi multifungsi dalam satu genggaman. Nah, ini aplikasinya, MB Tech e catalog Apa aja sih yang bisa dieksplor dari sini? seluruh varian dari mb -Tech. Misalnya, masuk ke salah satu varian, di dalamnya ada beberapa pilihan menu. Ada About varian, Katalog varian, Cleaning method, mb -Tech original, Color collection, dan maker locator. Kita coba masuk ke menu Color collection. Di dalamnya akan muncul pilihan warna. Menariknya, bila di salah satu warna, akan muncul saran kombinasi warna. Ada gaya elegan, dan dinamis. Sesuaikan dengan gaya personal Anda. Menu ini memudahkan Anda dalam menentukan pilihan warna bahan mb untuk di interior mobil, jok motor, maupun interior rumah. Setelah itu ada menu Locator. Di sini kita bisa lihat lokasi seat maker atau toko di area sekitar kita. Misalnya kita pilih salah satu lokasi seat maker. Akan muncul profil bengkel beserta fotonya. Ada nama pemilik, alamat, dan nomor telepon yang bisa langsung terkoneksi dengan WhatsApp. Bahkan ada foto-foto inspirasi jok. Untuk informasi lainnya, bisa akses menu hotline yang memudahkan Anda get in touch ke berbagai platform media sosial MBTEK atau bisa langsung kontak MBTEK via WhatsApp. Cukup mudah kan penggunaannya? Udah gitu praktis lagi. Oh iya, sudah install aplikasinya belum? Bagi yang belum, saat ini MBTEK e-katalog bisa didapatkan dan diunduh via Play Store secara gratis. Yuk, install aplikasi MBTEK e-katalognya. Terima kasih, sampai jumpa.